Ia sebenarnya tidak mengetahui keberadaan ibunya, dan semua itu ia lakukan hanya untuk membawa gasing itu kepada Jiai Setelah itu ada seekor Sluman yang menyerang langming namun ada siluman lain yang justru menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian para Salen pun datang dan sangat terkejut ketika melihat Jiai yang masih hidup hingga sekarang. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Jiai adalah dalang dibalik munculnya para monster di awal film. Para Salen yang berusaha menangkapnya dikalahkan dengan sangat mudah.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 Langming kemudian mulai berkelana untuk mencari si hantu kecil. Ia menggunakan kekuatan pendengaran tajamnya yang sudah lama tidak ia gunakan. Dari suara gelai yang dipakai oleh si hantu kecil, secara akurat ia dapat mengetahui lokasinya. Sementara itu, si hantu kecil menagih janji Jia yang sebelumnya mengatakan akan mengembalikan ingatan dan kehidupan manusianya setelah ia memberikan gasing yang ia inginkan. Tetapi Jia ingkar dengan mengatakan kekuatan Zero itu hanya akan lenyap setelah kematian.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 Langmi yang mengejar berteriak untuk mencari ibunya. Ternyata para siluman itu menuju ke sebuah jurang di mana monster kuno tauti akan dibangkitkan. Teriakan Langmi membuahkan hasil karena ada salah seekor siluman yang berhenti dan menoleh ke arahnya. Namun karena ada ratusan siluman yang berhamburan, ia pun juga terdorong masuk ke dalam jurang. Langmi yang sangat sedih dan depresi kemudian dihampiri oleh sentuh si kecil untuk menenangkannya.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 Dengan usaha keras, akhirnya si hantu kecil menghentikan serangannya dengan menusuk dirinya sendiri. Di detik-detik terakhirnya, si hantu kecil mulai mengungkapkan perasaannya kepada Lang Ming yang membuatnya semakin frustasi. Dengan kekuatan seadanya, langming pun menghajar dia yang sudah lemas tak berdaya. Tetapi dia malah menyindirnya bahwa langming masih berhutang mata dengannya.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 semua orang pun dibuat sangat terkejut bahwa ternyata Lang benar-benar titisan dari salen pengendali angin. Semua orang pun memberikan ia semangat karena Lang Minglah satu-satunya harapan mereka.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 Langming yang mengenali suara itu mengetahui kalau suara itu adalah suara sehatu si kecil. Namun nampaknya sehatu si kecil tidak mengingatnya dan malah mengatakan kalau Langming ini adalah orang buta yang aneh. Tamat.